Selamat siang bosku. Jadi ini udah sama yang punya motor nih, Mas Hapsa ya. Halo Mas Hapsa. Hmm. Ini untuk motornya tahun berapa ya Mas Hapsa ini? 2010. 2010 berarti ya. Berarti ya masih lumayan muda berarti ya. Ini T-Rev 3 revolution Cruiser. Revolution. Oh, revolution ya benar. Oke Mas Bro ini jelasin mas bro speknya apa aja, nih? spek singkatnya apa aja Oke okay, dari kaki-kaki dulu aja mas bro, spek kaki itu pakai pelek apa itu tadi? Kaki-kaki, pelek belakang. pakai ya? gawa ya? Yeah, ori kaki-kaki original. Sama tromolnya ori kira. Oh, tromolnya ori, oke. Okay. Oh itu untuk gear belakang pakai berapa Mas itu 35 yang depan 14 Oh 35 14 berarti ya untuk putaran menang putaran atas berarti Oke okay. sekok belakang usut oh, belakang Ori original, original terus ini blok mesin tuh kemarin habis berapa itu mas bro Chrome? ini murah ini mas ini cuma berapa ya berapa kiri kanan berapa kiri kanan itu kemarin cuma 150 150 oh murah itu gimana tuh di solo juga ya? ya oh di solo murah berarti ya di solo ya oke okay. Apa lagi kenal pot kenal itu pakai pot yang pakai dos mover mover itu suha. mahal itu bang sekitar ya. berapa itu so, kemarin saya tohnya itu seratus satu iya benar sih sekitaran segitu sih barang impor ya soalnya oh bukan impor berarti ya untuk lampu depan itu lampu Pake apa? Daymaker. Daimaker. 5,7. 5,7. Oke okay, 16 titik. Baru juga itu ya, baru update kemarin ya kayak kalau nggak salah ya. meter ori ya original, original. original Terus semuanya apa lagi ya? Spek mesin untuk spek spek mesin gimana Mas, Bro? Tuh, spek mesin ini langkahnya 60. Nah, okay. iya. 60. Oh, 60. Berapa? 70. Oh, 70. Oke. Okay. Langkahnya 70 terus sackernya ukuran 66 oversize oh, udah oversize berarti versus ya 150 150 oke okay. ini berarti noken nokennya apa di beli tapi di custom oh beli custom yang kemarin itu ya hmm. jadi ini ini uh, cc bawaannya berapa sih 200 cc bawaannya itu 200 cc dari pabrik oh 200 kalau sekarang udah jadi berapa ini mas ini sekarang Kemarin saya Dino you know, itu kalau nggak salah kena di Berapa? 213 saya. 213 ya, lumayan lah. Nambah 13 sudah. Ya kalau buat di jalanan sini mah udah kenceng lah. nggak perlu kenceng-kenceng juga. Oke, apalagi nih, ntar Oke, Mas Bro, ya gua pengen lihat nih kayak apa nih mesinnya coba langsung dinyalain aja Mas Bro. pakai double bisa ya Weh, Ini lampunya bro, Weh. keren kan? Kalau malam keren banget bro. Oh, masih masuk ya? Oke, okay. coba mas bro di gas mas bro. Untuk suara knalpotnya coba lagi. Nice, nih, kelihatan kan mesinnya suaranya kayak gini, nih, kayak strukan berapa ini nggak tahu ini Jadi itu review dari motornya Mas Hapsa ini Tiger Revolution Cukup sekian dulu ya Soalnya belum ada period lagi nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar Untuk masalah apa harga atau spek yang lain gitu Oke jadi sampai jumpa, ciao